Di dalam perjalanan mencari kemakmuran pribadi, ternyata berhasil atau gagalnya seseorang atau kelompok merupakan cermin bagaimana kemakmuran sebuah bangsa diciptakan. Ada sebuah pengalaman pribadi saya yang di suatu masa lalu pernah mengalami menyentuh apa saja. Maaf, jadi Ke depan saya mau berubah. Berubah memerlukan sisi lain melihat dan bertindak. Bertindak bagaimana mendapatkan sebaiknya apa yang disentuh jadi emas. Sampai saya ke sebuah momen di tahun 2000, saya melaksanakan serial panjang pembelajaran keilmuan dan mempraktekannya sampailah di kondisi saat ini yang saya tidak pernah berhenti bersyukur salah satunya alhamdulillah bisa membangun dan mengembangkan rumah yatim Indonesia sejak 25 tahun yang lalu yang telah meluluskan lebih dari 47.000 anak sederajat SMA dengan saat ini memelihara lebih dari 5.000 anak yatim walau biaya dan kewajiban besar saat ini terasa jadi kecil dibandingkan dengan apa yang didapat oleh kemudahan setelah mengetahui dan mempraktekkan keilmuan universal yang Tuhan semesta alam sudah gariskan berjalan dengan sistem yang telah digariskan itu adalah sebuah seni kehidupan termasuk di dalamnya mengikuti garis kemakmuran itu untuk berjalan dengan sistem yang sudah digariskan pertama kali tentunya adalah kita harus mengenal apa itu garis yang telah ditentukan sistem yang telah ditentukan yang berlaku universal setelah mengenalnya praktekkan Lalu, jadikan kebiasaan. Mulai dari mana? Salah satunya ternyata harus diawali dengan keberserah dirian dan keterlepasan. Sehingga bersyukurnya itu ada semua di awal. Untuk itu, saya akan membuka sebuah rahasia. Di dalam MMBC, inti dari acara selama tiga hari adalah detachment dan forgiveness terapi. Detachment adalah melepas dari keterikatan yang negatif. Dilepaskan, dirilis. Forgiveness terbagi dua. FOO atau Forgive of Others dan FOS Forgive of Self Saya yakin selama 36 jam kita bersama dengan subliminal program yang kuat bahwa sadar Anda sahabat peserta MMBC sudah define tuning terhadap prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran Anda sudah berplatform kaya jika Anda telah di MMBC Namun attitude di sini harus dikencangkan lagi. Kita sepakat bahwa manusia adalah co-creator to God. Manusia itu infinite being. Makhluk yang menjadi wakil Tuhan di bumi. Yang membatasi manusia tersebut hanya ego dan attitude-nya. Sebagaimana sahabat semua tahu, MMBC yang telah kita ikuti adalah pondasi atau basic atau dasar. Yaitu kita telah mengendalikan keegoan serta pemasangan software kemakmuran. Anda sudah memilikinya saat ini. Kalau Anda alumni MMBC, Anda aman. Lalu ada tahapan berikutnya yang namanya MMBC Advance. Ini masalah attitude. Jenderal Douglas MacArthur, pahlawan perang dunia kedua mengatakan, untuk menang perang ada dua hal yang wajib kita miliki. Pertama, good strategy. Kedua, good attitude. Dan jika kita harus memilih satu di antara keduanya, tinggalkan strategi. Sahabat muda, jika Anda bertanya kepada mereka yang sudah berpengalaman bisnis owner 20 tahun lebih, rekeningnya di atas 11 digit, maka mereka-merekalah orang yang paling tepat untuk kita bertanya, apa resep sukses? Kalau jawabannya teknis, seperti harus ada proposal bisnis yang bagus, harus punya produk yang bagus, begini cara pemasaran, begini cara sales, begini cara mencari mitra, dan lain sebagainya, itu ilmu baik. Namun dapat dipastikan, ilmu yang lebih baik dari dia yang pasti akan dia turunkan adalah mengajarkan cuman satu hal, attitude. Membentuk attitude bagaimana? Teknik Kubler-Ross adalah cerita panjang kesuksesan membentuk karakter milioner yang terbukti sudah puluhan ribu orang berhasil dan ribuan perusahaan di dunia memakainya. MMBC Advance menggunakan teknik tersebut, 5 kali lebih berat dari MMBC, lima kali lebih sadis tekanannya dari MMBC. Namun ini semua hanya the hardest stone to make your knife sharp. Batu yang keras untuk membuat pedang Anda lebih tajam. Pertanyaan sekarang, seberapa berani Anda untuk maju menggunakan dan mengasah pedang Anda tadi? Seberapa mau Anda menjadi yang terbaik? Pedang Anda sudah terlalu sering dipakai, agak tumpul, apalagi kalau jarang diasah dan MMBC serta MMBC Advan itu adalah salah satu batu asahan yang terbaik. Berani bergabung?